Doa pagi, puji-pujian kepada hati kudus Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Bapa, aku bangun pada awal hari ini untuk memberi salam padamu. Hati terkudus Yesus dan aku juga menyerahkan padamu segala usaha dan payahku hari ini. Saat ini yang kupandang hanya padamu, hati terkudus Yesus. Engkau adalah bintang hiburan dan cahayaku, padamu ku berharap teguh sebab kesetiaanmu pantang goyah. Jadikan hatiku milikmu seutuhnya, dan kuatkanlah aku untuk berbuat baik jika timbul keinginan berbuat dosa. Jauhkanlah dengan kekuatan rahmatMu, jangan biarkan aku dipisahkan daripadamu. Sembunyikan aku dalam Lukamu. Di situ aku mau berdoa, berkorban dan menderita sampai mati untukMu bila Kau kehendaki. Ya Bapa, ku perbaharui penyerahan diriku ini. Semoga setiap denyutan hatiku menyerukan. Ya hati Yesus bagimu segalanya, ke dalam cintamu kuserahkan semua orang yang terdekat denganku dalam cinta Peliharalah mereka dengan baik jiwa maupun raga. semoga tidak seorang pun menyimpang daripadamu Ya Bapa, sekarang berilah aku berkat bagi yang menahbiskan aku bagimu, sertailah aku pada segala jalan hingga tiba padamu dalam keabadian